Oke okay guys, selanjut ke preset yang kedua. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketiga. Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang keempat. Oke okay guys, selanjutnya ke preset yang kelima. Oke, okay, lanjut ke preset yang keenam. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-7. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-8. Gua enggak kalau gabus ngirit, Bang. Sekali cabur kepasangan orang. <laughs>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 oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas oke okay, lanjut ke preset yang keenam belas ke yang Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17. Uh, Oke, okay, hey, ya, yeah. okay, lanjut ke preset yang ke-18. <thil>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 Oke okay guys, mungkin segitu aja free Semoga kalian suka Dan jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya Nah oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya